Mengucap syukur atas semua kebaikan yang telah terjadi dalam hidup kita semua. Kasih setia yang tak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih, Dalam Hidupku Ooh.